Halo sahabat Thomas Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita kembali dengan catatan belajar kita modul 12. Di modul 12 kita akan memahami tujuan dan dapat menggunakan AWS Elastic Beanstalk dan AWS CloudFormation. Nanti di labnya kita akan membuat aplikasi menggunakan Elastic Beanstalk dan membangun CloudFormation template. Kedua layanan ini dirancang untuk saling melengkapi. Elastic Beanstalk adalah layanan yang mudah digunakan untuk deploying dan scaling aplikasi dan layanan web yang dikembangkan dengan Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, dan Docker di server yang sudah dikenal seperti Apache, Nginx, Passenger, dan ES. Kita upload code dan Elastic Beanstalk secara otomatis menangani deployment mulai dari capacity provisioning, load balancing, dan automatic scaling hingga health monitoring aplikasi. Pada saat yang sama, kita memegang kendali penuh atas AWS resource yang mendukung aplikasi kita dan dapat mengakses resource yang mendasarinya kapan saja. Berikut ini merupakan manfaat dari Elastic Beanstalk. Yang pertama, fast and simple to begin. Elastic Beanstalk adalah cara tercepat dan termudah untuk menerapkan aplikasi di AWS. Yang kedua, Developer Productivity. Elastic Beanstalk menyediakan dan mengoperasikan infrastruktur dan mengelola application stack untuk kita, sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengembangkan keahlian. Yang ketiga, Impossible to outgrow. Elastic Beanstalk secara otomatis menskalakan aplikasi ke atas dan ke bawah berdasarkan kebutuhan spesifik aplikasi kita menggunakan adjustable automatic scaling yang mudah disesuaikan. Yang keempat, Complete Resource Control. Kita memiliki kebebasan untuk memilih AWS resource seperti Amazon Elastic Compute Cloud Instant Type yang optimal untuk aplikasi kita. Berikutnya CloudFormation. CloudFormation menyediakan common language bagi kita untuk mendeskripsikan dan menyediakan semua infrastructure resource di cloud environment kita. CloudFormation memungkinkan kita menggunakan bahasa morgama atau simple text file untuk memodelkan dan menyediakan secara otomatis dan aman. Semua resource yang diperlukan untuk aplikasi kita di semua AWS region dan account. Ini adalah manfaat dari CloudFormation. Yang pertama model it all. CloudFormation memungkinkan kita memodelkan seluruh infrastruktur kita dengan text file atau programming language. Yang kedua automate and deploy. CloudFormation menyediakan resource kita dengan cara yang aman dan dapat diulang. Memungkinkan kita membangun dan membangun kembali infrastruktur dan aplikasi tanpa harus melakukan tindakan manual atau menulis skrip khusus. Yang ketiga, its code. Codifying infrastructure memungkinkan kita memperlakukan infrastruktur sebagai code. Apa perbedaan Elastic Beanstalk dan CloudFormation? Elastic Beanstalk menyediakan environment untuk deploy dan run application dengan mudah di cloud. Ini terintegrasi dengan developer tool dan memberikan one-stop experience bagi kita untuk mengelola siklus hidup aplikasi. Cloud formation adalah mekanisme penyedia yang nyaman untuk berbagai AWS resource. Ini mendukung kebutuhan infrastruktur berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi perusahaan yang ada, aplikasi lama, dan aplikasi yang dibangun menggunakan berbagai AWS resource dan container-based solution termasuk yang dibuat menggunakan Elastic Beanstalk. Lalu Elastic Beanstalk memungkinkan developer mengunggah dan menjalankan code mereka kemudian melakukan semua pengaturan cloud di balik layar seperti meluncurkan EC2 instant dan memasang elastic block storage. Dengan cloud formation, pada dasarnya kita menyiapkan template untuk semua cloud resource yang ingin kita jalankan sehingga semua dapat dilakukan sekaligus dan dengan cara yang berulang. Cloud formation mensupport elastic beanstalk application environment sebagai salah satu jenis aws resource. Ini memungkinkan kita membuat dan mengelola aplikasi yang dihosting oleh elastic beanstalk bersama dengan Amazon RDS untuk menyimpan data aplikasi. Selain RDS database instant, OS resource lain yang mendukung juga dapat ditambahkan ke dalam grup. Demikianlah penjelasan mengenai catatan kita di modul 12. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.